Nah kemarin aku beli TV sama suami aku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 serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhanya seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian ready untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada info para sahabat yang untuk kita semua Bahwa hari ini itu hashtagnya Leslar di Shopee para sahabat ya karena idola kita, Lesti Bilar akan tampil di acara Sofi Big Sale sebelah sebelah persahabat ya mudah-mudahan semuanya lancar dan kakak serta dede Leslie kejora diberikan kesehatan amin ya robbal alamin. Momon ini diunggah oleh akun Leslie Bilar Gallery Underscore Ada kalimat caption juga yang dituliskan dalam postingan tersebut Malam ini jam 7 Ada Leslar di Sopi Big Sale Kui ramein Twitter dengan Hashtag Leslar di Sopi Itu persahabat ya Jangan sampai lupa nih hari ini Hashtagnya Leslar di Sopi persahabat Dan selanjutnya kita lihat juga Ini ada info dari ANTV juga persahabat ya Soal acara sinetron Jodoh Wasiat bapak Bapak kedua ada sebuah kalimat info lewat caption yang dituliskan oleh Antevee Official. Antevee Lovers ada kabar penting nih khusus Kamis 11 November 2021 serial kesayangan kalian Jodoh wasiat Bapak Bapak kedua bakal tayang di jam 21.00 Waktu Indonesia Barat setelah tayangan Sofi 11.11 Big Sale loh. Nah jadi jangan sampai terlewat ya, hanya di Antv. Nah, ini info penting dari Antv untuk pecinta sinetron Jodoh Wasiat Bapak-Bapak kedua. Bapak malam hari ini, Jodoh Wasiat Bapak-Bapak kedua tentunya tayangnya setelah acara Sofi Big Sale 11.11 11 persahabat. yang kita lihat di banjir komentar dan tanggapan dari para fans Leslar yakni dari akun la dots 14 mengatakan kapan Iqbal datang ke JWB lagi katanya itu bersahabat ya Dan ada sebuah jawaban komentar dari akun ZANA 81845 lagi mencari kejora sampai ketemu katanya tuh WKWK Iqbalnya lagi menyusul kejora katanya tuh Masya Allah banget ya yang selalu menunggu idola kita hadir di JWB mudah-mudahan saja ada kejutan kabar baik dan kabar bahagia diberikan untuk kita semua para fans Selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan Postingan momen semalam ya Kita lihat vitamin bahagia yang kita dapatkan tuh Dede Alasdi dan kakak Bilar Ini lagi gandengan tangan ya para ya Yaduh so sweet banget ya Mereka Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia Dan selalu banyak orang-orang baik Yang tulus mencintai, mendoakan mengsepot support Dede dan kakak Rizky Bilar Kita lihat juga para sahabat Aku ya, unggah berikutnya, ada sebuah Info juga persahabat ya tentu Banyak sekali yang belum tahu juga Cara memvoting DDLST di IDA Persahabat ya ini ada Tentunya cara untuk memvoting Elasti Di acara Indonesian Dangdut World 2021 Ini yang ditentunya infokan oleh L2W.id Di aplikasi video persahabat ya caranya Yang pertama Kalian harus buka aplikasi video Dan yang kedua Klik pojok kanan bawah Lainnya persahabat ya Dan yang ketiga Tentunya klik games Tuh, Persahabat ya perhatikan Yang pertama buka aplikasi video Klik pojok kanan bawah Lainnya klik games Persahabat ya Dan kita lihat juga ini selanjutnya Klik banner Ida 2021 Klik mulai dan klik OK persahabat ya Tuh jangan sampai tentunya kalian tidak memvoting Dede Elasti Dan kita lihat juga persahabat ya Ini ada caranya Yang pertama klik penyanyi dangdut solo wanita terpopuler Yang kedua klik Lesti DA Dan klik pilih persahabat ya Itu cara memvoting Dede Elasti Gejora Lewat aplikasi video persahabat ya Yuk kita sama-sama kompak, solid, selalu mendukung yang terbaik untuk kita kesayangan kita. Dan yang nggak tahu lewat aplikasi video, kalian bisa juga nih lewat SMS. Ini gampang banget. Kalian harus kirim SMS pasalnya untuk nominasi wanita dangdut terpopuler. Caranya ketik ida sepasi b6 kodenya kirim ke 97288 tuh yuk sama-sama kompak mendukung karya-karya dari dolak kita mudah-mudahan di ini bisa memborong banyak piala amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya persahabat kita lihat juga nih ada sebuah unggahan dari IG-nya Dede Lesti Persahabatnya vitamin baru saja diunggah oleh Dede Lesti di akun pribadi miliknya Walaupun persahabatnya lewat jalur IGS dan jalur iklan Kita tetap bahagia banget melihat idola kita yang selalu tampil ceria Yang selalu tampil bahagia persahabatnya Masya Allah auranya semakin aur-auran aja Mudah-mudahan sehat, sukses selalu untuk Dede Elasti, Amin. Dan selanjutnya juga persahabat, ya kita lihat ada sebuah Unggahan dari Teviteri Kalina. Ini Teviteri Kalina mengunggah sebuah postingan nih, persahabat, ya di sini ada info hari Jumat. Persahabat, ya, besok tanggal 12 November 2021 Jam 14.30 waktu Indonesia Barat Bakal ada acara Grand Opening Warung Pakde Panjang Jiwa persahabat, ya. Masya Allah banget nih Mudah-mudahan lancar usahanya untuk TV3 persahabat, ya, Dan ada kabar baik dan kabar bahagia Tevitri Carlina ini mengundang idola kita Lesti dan Rizky Bilar sahabat. ya nih Kita lihat nih sebelumnya kakak Pira juga mengunggah sebuah postingan undangan langsung dari Tevitri Undangan Grand Opening Warung Pakde Panjang Jiwo hari Jumat tanggal 12 November 2021 jam 14.30 WIB Kepada Rizky Bilar dan Lesti Kejora tuh Masya Allah Pak ya langsung diundang aja nih Lestlar ke acara Grand Opening Warung Pak Dei Panjang Jiwo ini usaha milik Teh Fitri. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya lancar, sukses untuk usaha dari Teh Fitri Kalina. Teh Fitri adalah mamahnya dari Leslar, sahabatnya. Dan kita juga masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia, dan cidukan vitamin baru selanjutnya. Jangan kemana-mana, total stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian setelah kemerkomentar bagian ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.